Mbak Minta oh, Aramintar ya Mbak Minta Aramintar ya Yo, Ya orang mantan salah betul ya Jangan kena ah Mbak Ujir bongko, eh, bongkok Sebu di oh. sengak Sebu di takutnya kayak gitu Betul katang aku Tampar pak. Adik Udah Jadi budi. Aduh aduh aduh. Jadinya budi jadi ah. Dulu, saya nggak sedih. Budi ini sih, nggak coba coba coba